Nah kali ini kita akan membuat story IG yang tadi aku buatnya kalian lihat bagaimana caranya membuatnya gampang banget karena tinggal klik Play Store, klik Story Beat nih lalu kan download aplikasinya dulu kebetulan aku sudah download jadi aku dulu, buka dulu. Nah di sini ada banyak pilihan ya aku jelasin satu per kalau kalian mau animasi buat video zoom out contohnya kita coba gambar gambarnya ini ya si cowok kanteng ini kita klik berikutnya zoom out zoom out itu nge-zoom tapi semakin jauh nah kita coba preview dulu tuh kan semakin jauh kan nah bisa paham kan nah kita coba lagi buat video zoom in sama lagi fotonya kita preview lagi coba tuh kan mendekat kalau zoom in nah terus ini kita bisa, kalian bisa paham kan terus kita pilih buat video panorama juga kita preview juga kalau panorama itu ke samping tuh kan Kau banget kan Nah dari sini kita coba langsung buat video pakai musik Semua tadi itu bisa dikasih musik juga Cuma beda animasi fotonya ya guys Jadi kalian bisa milih sesuai selera kalian masing-masing Nah ini aku milih ini terus mau klik fiturnya Ada fitur fit sama fill juga buat fotonya Berikutnya, kita tetap tambah bagian kanan bawah. Itu, kita tambah cari musik, bisa online juga. Aku cari dance monkey, tunggu loading dulu. Nah, ini kalian bisa cari ref atau bagian awalnya yang kalian mau cantumkan di situ. Bisa banget jadi kalian bisa atur sendiri, mau bagian lirik yang mana kalau udah fix, kita simpan nah udah kayak gini, kita klik tombol share di bagian bawah kanan itu lalu kita tinggal klik bagikan video sekarang, nanti ada iklan kalian tunggu, karena ini gratis kalau kalian mau bulanan juga boleh hanya 4000 rupiah, kalau tahunan juga boleh tergantung kalian, jika kalian malas nunggu iklannya, iklannya cuma 30 detik dan kalian bisa coba, dan jangan lupa klik like dan share ya ke teman-teman kalian yang belum tahu dan nanti kalian bisa klik di tombol kolom komentar kalau kalian mau menanyakan sesuatu kepada aku, nanti aku akan bantu insya Allah akan buatkan tutorialnya di next video, oke okay? semoga bermanfaat, share is care